Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang kami banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 65 Matematika volume 2 tentu di semester 2 kelas 4 Baik Baik langsung saja adik-adik kita akan bahas di soal nomor 1 Yang pertama kali kita akan bahas Sampai nanti kita selesaikan sampai dengan soal nomor 6 ya Baik, kita kerjakan saja langsung untuk soal nomor satu. Ayo membagi dengan cara bersusun. Nah, kita bagi dengan cara bersusun. Baik, sekarang 3,5 ini kita tulis saja langsung menjadi 3,5. Kita bagi dengan 5. Maka kita tulis sama dengan. Nah, nanti hasilnya akan kita tulis di sini ya, atau kita akan dapatkan di sini ya. Baik, sekarang 3 dibagi 5 kan tidak bisa tuh. Maka, 3 dibagi 5, kemudian di sini ada koma. Nah, kalau kita sudah ke angka koma di sini dan 3 tidak bisa dibagi, maka kita disin sini tuliskan 0 dulu. Baru kita tulis koma, adik-adik, itu aturannya ya. Baik, sekarang maka 35 dibagi 5. 35 dibagi 5 menjadi 7. Maka, sekarang 7 kali 8. 5 adalah 35 Maka 35 dikurangi 35 yaitu 0 Maka hasil untuk soal nomor 1 adalah 0,7 Nah sekarang soal nomor 2 4,8 Kita bagi dengan 6 Ketika 4 dengan 6 tidak bisa dibagi dan di sini ada tanda koma, maka kita tuliskan langsung di sini adalah 0. Baru kita bisa bagi dengan 48. Nah, karena kita ambil di sini ang satu angka di belakang koma, maka di sini kita tulis komanya langsung adik-adik. Sekarang 48 dibagi 6 itu berapa? Ada yang tahu? Yaitu 8. 8 dikali 6 adalah 48. Nah, maka sekarang kita kurangi saja langsung 48 dikurangi 48 menjadi 0. Nah, ketika di sini 0, maka selesai sudah. Hasilnya nanti adalah 0,8 untuk nomor 2. Berikutnya Adik-adik untuk nomor 3 ada 5,4 dibagi 9. Oke, sekarang kita tulis saja 5,4 dibagi dengan 9. Nah, apakah 5 dibagi 9 bisa? Ternyata tidak bisa. Dan di sini ada tanda koma. Nah, kalau kita ambil angka di belakang koma, maka kita tulis di sini 0, koma. Nah, seperti itu ya. Kemudian sekarang 54 dibagi 9 berapa? 54 dibagi 9 adalah 6. Sekarang 6 kali 9 adalah 54. Maka kita kurangi saja langsung 54 dikurangi 54 adalah 0. Nah, begitulah hasilnya adik-adik ya. Oke, menjadi 0,6. Nah, sekarang kita lanjut ke soal al berikutnya namun sebelum kita lanjut soal berikutnya adik-adik bahwa yang perlu adik-adik pahami di sini ada cara menghitung bersusunnya yaitu yang perlu adik-adik perlukan agar nanti bisa menghitung soal-soal yang terkait dengan pembagian terutama di sini yang terkait dengan pembagian koma 3,5 dibagi 5 kemudian 4,8 dibagi 6 dan 5,4 dibagi 9. Nah, itu perlu adik-adik kuasai semuanya ya. Baik, kita lanjut sekarang ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Di sini ada 1,62 dibagi 3. Baik, sekarang kita tulis saja. 1,62 dibagi 3. Nah, berikutnya 1 dibagi 3 kan tidak bisa nih ya nah maka sekarang kalau satu dibagi tiga tidak bisa kita ambil angka di belakang koma nah kalau kita ambil angka di belakang koma maka kita terus di sini 0, koma. baik nah sekarang kita sudah ambil angka di belakang koma menjadi 16 jadinya 16 bagi tiga berapa berapa kali tiga yang mendekati 16 yaitu 5. baik maka sekarang 5 kali tiga adalah 15 kita kurangi saja langsung ini. 16 dikurangi 15 berapa? Sisanya adalah 1. 1 bagi 3 kan tidak bisa nih. Maka kita turunkan 2. Nah, apakah perlu kita tulis koma di sini? Tidak perlu, adik-adik. Kenapa tidak perlu? Karena tidak mungkin tuh di dalam satu bilangan itu ada dua komanya. Tetapi hanya ada satu tanda koma. Maka di sini sudah ada tanda koma 1. Maka kita tidak perlu menuliskan tanda koma lagi. Sekarang 12 dibagi 3 berapa 4 Nah, 4 kali 3 12 Maka sekarang 12 dikurangi 12 adalah 0 Nah, maka hasilnya adalah 0 di sini. Maka hasilnya bagus sekarang Sekarang dibagi dibagi 0 kita tulis tulis saja langsung. 2,45. Dibagi dengan 5, oke kita tulis hasilnya nanti di sini 5, eh mohon maaf 2 dibagi 5 kan tidak bisa nih, maka kita ambil angka di belakang koma, nah kalau kita ambil angka di belakang koma, maka kita wajib tuliskan di sini 0,000, nah sekarang baru kita bisa bagikan 24 dibagi 5 yang mendekati 5 dikali berapa mendekati 24, yaitu 4. 4 x 5 adalah 20. Nah, sekarang 20 dikurangi 4. Berapa? Mohon maaf, 24 dikurangi 20 menjadi 4. 4 x 5 kan tidak bisa tuh. Maka kita turun ke 5 di sini. 45 dibagi 5 adalah 9. 9 x 5 adalah 45. Maka kita kurangi. 45 dikurangi 45 adalah 0. 0. Maka ketemulah hasilnya di sini 0,49. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir di sini adik-adik. 3,96 kita bagi dengan 4. 3 dibagi 4 kan tidak bisa nih. Kita ambil angka di belakang koma. Nah, kalau kita ambil angka di belakang koma berarti wajib kita tulis di sini 0, Nah sekarang baru kita bisa bagikan nih, oke, 39 dibagi 4 kira-kira berapa, kira-kira 9, 9 kali 4 adalah 36. maka kita kurangi nih, 39 dikurangi 36 kan sisanya 3 nih, 3 dibagi 4 tidak bisa lagi kita turunkan 6, 36 bagi 4 adalah 9, maka 9 kali 4 adalah 36, maka 36 dikurangi 36 hasilnya adalah 0. Oke adik-adik, nanti kita lanjut ke halaman 66.